So sweet banget Abang El gantian sama Bunda jagain Papa yang terbaring sakit. Tuh lihat, begitu gemesnya Abang jagain Papa yang masih belum sembuh total. Peluk Papanya gimana peluknya? Bunda saya sayang Papanya sayang. Sayangku, oh, sayang. <tulan> <tulan> Wih, uh, wih, bang, wow. bang, aja bengong. Lihat, lihat lagi. Hu, wih, tangan. tangan dulu dong. tapi Dia mobil. Apa baru tahu kita habis mobil? Boleh.